Halo sahabat minstan jumpa lagi Hari ini adalah hari ke-35 perjumpaan kita ya sahabat minstan Hari ini kita mau cobain mie instan sakura rasa soto ayam ya sahabat minstan Kita langsung cobain aja ya sahabat minstan Ini rasa sotonya berasa Sahabat Minstan. Enak Sahabat Minstan ini. Hmm. Oke, sahabat Minstan, mie nya sudah selesai. Terima kasih sudah pantengin kita di sini. Jangan lupa subscribe ya, sahabat Minstan, biar kita bisa jumpa lagi. Oke, sahabat Minstan, sampai jumpa di video selanjutnya ya, sahabat Minstan. Dadah.